Halo semuanya, aku Rian, baiklah di channel aku. Seperti biasa, hari Minggu waktunya gua buat ngebahas video-video creepy dan penampakan yang udah kalian kirimin ke DM Instagram gua. So, nggak usah lama, lama kita langsung mulai aja videonya. Video yang pertama ini gua dikirimin sama Dokter Tony Santoso. Di mana di video ini katanya terekam ada sebuah penampakan di belakang seorang Youtuber Mobile Legends dari Malaysia bernama Sorn. So langsung aja kita tonton dulu videonya bareng-bareng. Korang-korang PM lah page saya. Ini hasil daripada saya punya, ini tau. Kerja keras. Ah, selina sekali za, selina. Cairaget. Orange. Oresh masuk hmm, semua saya nak wish Zan oi Zan oi pakai Nana la Zoom nak Blackpink ke minat? Netes tu siapa? Tahu dia siapa. Oh, tu minat game. Hmm. orange masuk hmm, semua saya nak Hushen Zon, oi Zon, oi, pakai nana, lah, Zon minat minat? itu siapa? Tahu loh siapa. Kalian bisa lihat ya, di belakang dua itu ada sebuah jendela. Dan di situ kayak ada sebuah benda atau sesosok berwarna putih yang kayak diem di situ lama banget. Dan kayaknya si Soren ini sama sekali gak sadar dengan penampakan yang barusan. Bahkan di beberapa momen Doi itu kayak sempet noleh ke belakang tapi Doi sama sekali nggak notice dengan penampakan yang barusan So di sini menurut gue agak aneh ya di tengah-tengah video sosok yang tadi itu bisa kayak ngilang cepet banget dan gue perhatiin pas lagi ngedit video ini ngilangnya itu cuman berapa frame aja guys nggak sampai sedetik so cepet banget Awalnya gue kira video yang tadi itu penampakan tapi pas gue tonton lagi videonya Ternyata ada sebuah garis vertikal yang juga ikutan ngilang di balik jendela itu. Gua ngerasa kayaknya yang tadi itu bukan penampakan ya Bisa jadi putih-putih yang tadi itu adalah jendela yang kebetulan bersebelahan dengan jendela kamar Sorni ini dan mungkin karena udah malam jadi jendelanya itu sama yang punya kamar, jadi kayak ditutup, ditarik ke dalam gitu guys. Karena yang bagian bawahnya tuh kalau gue perhatiin justru bukan kayak penampakan, tapi malah mirip kayak hanger, baju, gantungan baju, dan segala macem. So mungkin momen dimana mana Sor ke belakang yang tadi, Doi nggak notice karena memang yang tadi itu bukan penampakan. Dan Doi juga gak ngerasa kalau di belakangnya tuh ada sesuatu yang aneh, jadi Doi sama sekali nggak heboh. Hitam. Next video yang ini gue dikirimin sama Renaldi Alfarisi Bang, kayaknya ini menarik. Coba bahas di episode Hormat Minggu ini. Oke, langsung aja kita tonton videonya bareng. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Jadi kayaknya ini sebuah cuplikan dari video Ghost Hunter gitu ya. Doi kayak masuk ke sebuah bangunan yang udah terbengkalai dan tiba-tiba di ujung lorong di situ kayak kelihatan ada sesosok berwarna hitam kayak jalan masuk ke sebuah ruangan. Dan pas dikejar, ternyata ruangan itu kecil banget Dan sama sekali nggak ada tempat buat kabur Sebenarnya videonya creepy banget sih Tapi jujur ya, video-video kayak gini tuh bisa banget buat di setting guys Bisa aja sosok yang tadi itu temennya yang sengaja dipakein kostum kayak gitu Pura-pura jalan Dan pas si ghost hunter ini lari ngejar sosok yang tadi Sosok yang tadi tuh bisa aja ngumpet di bawah Alias doi nunduk atau jongkok gitu Jadi seolah-olah doi nggak keliatan So, menurut gue gampang banget buat bikin video kayak gini Entahlah, tapi gue ngerasa kayaknya video yang barusan itu video settingan ya Next video yang ini gue dikirimin sama Panji Kanugrahan Halo Bang, menurut abang itu penampakan atau enggak? Minta pendapatnya Bang Oke, kita tonton dulu videonya bareng-bareng Trek jatuh daerah jalan pesantren dekat taruhnya Pas kalian nonton video yang tadi, di bagian akhir video disitu ada sebuah penampakan yang dilingkarin berwarna merah. Sosoknya tuh mirip banget sama penampakan kunti. Dan sosok itu kayak muncul secara nggak sengaja. Karena awalnya orang yang nge-videoin ini itu mau nge-videoin sebuah kecelakaan yang terjadi di jalan pesantren di Cimahi. Kalian bisa lihat sendiri di awal video di situ ada sebuah truk yang guling di jalan. Tapi tiba-tiba pas dipending kameranya, disitu kelihatan ada sosok yang mirip banget sama Mbak Dini. Bisa jadi sosok yang tadi itu penampakan yang real. Mungkin secara nggak sengaja ada sosok yang tiba-tiba terekam di kamera. Dan gue ngerasa kayaknya nggak mungkin ya video kayak gini settingan. Tapi ada juga kemungkinan lain di mana bisa jadi sosok yang tadi itu cuma ilusi optik aja. Mungkin itu adalah ibu-ibu yang warga situ yang juga nimbrung di situ kebetulan nontonin ada momen kecelakaan. Biasa kan warga Indonesia kalau ada kecelakaan malah dijadiin tontonan. Mungkin ibu itu rambutnya panjang, terus Doi juga pakai daster yang kebetulan warnanya tuh pink terang atau kuning terang, yang kalau kesorot cahaya malah jadi putih, seolah-olah Doi itu kayak pakai daster panjang berwarna putih. Padahal sebenarnya dasternya itu ada warnanya. So menurut gue mungkin bisa jadi sosok yang tadi itu ilusi optik, walaupun ya bisa jadi juga sosok yang tadi itu adalah penampakan yang real. Potong lengkap. Next video yang berikutnya ini gua dikirimin sama Joseph Steri. Jadi video ini tadi saya merekamnya tanggal 11 Oktober sekitar jam 10an. Dan saya merekam kelas dan area lapangan upacara. Dan setelah saya keluar dari situ, saya langsung lihat hasil video saya tadi. Dan sungguh tidak disangka ternyata ada yang tertangkap. Saya juga heran. Mengapa bentuk yang sebagian orang menyebutnya sebagai poci, bentuknya agak aneh dia lompat tapi dengan posisi tubuh yang seperti bongkok. Oke, kita tonton dulu videonya bareng-bareng. So, mungkin diantara kalian banyak yang gak kelihatan sama penampakan yang barusan ya. Karena emang videonya itu gelap banget. Tapi kalau videonya gua agak terangin, di situ emang kelihatan kayak ada sesosok makhluk yang kayak bongkok gitu, guys. Sosok itu juga kayak gerak, jalan, tapi pelan banget. Dan kalau gua perhatiin, sosok yang tadi itu juga ada tangannya dan kayak megang semacam tongkat gitu. Doi ngaku katanya video ini doi rekam sendiri jam 10 malam. Gua jadi ngerasa kayaknya sosok yang tadi itu bukan penampakan ya. Kalau gue denger-denger ini di audio video yang tadi, di situ kayak ada suara serak-serak-serak gitu nggak sih? Dan suaranya itu kayak sing sama gerakan sosok ini. So, gue ngerasa bisa jadi sosok yang tadi itu mungkin cuma penjaga sekolah atau petugas kebersihan sekolah yang kebetulan lagi nyapu di lapangan itu. Ya, kalau orang nyapu kan emang bongkok posturnya, ya kan? Mungkin karena videonya gelap banget, jadi sosok yang tadi itu cuma kelihatan siluetnya aja. Terus doi ngeklaim kalau video ini adalah video penampakan poci. So gue rasa kayaknya sosok yang tadi itu bukan ya Mungkin itu cuman orang lagi nyapu aja di pohon kelapa. Next yang kelima ini bukan video tapi foto guys Gue dikirimin sama Dina Noviana Bang mau tanya katanya sih ini penampakan di pohon kelapa daerah Junti Banjar Bener nggak Tapi gak terlalu jelas ya bang di situ, kayak ada sebuah kepala yang nongol di balik batang-batang pohon kelapa ini, dan mukanya itu seriusan serem banget. Men, matanya juga bercahaya. Ini menurut gua aneh banget, ya. Kalau itu orang jelas-jelas matanya nggak mungkin bercahaya jujur gue nggak yakin sih kalau itu orang ngapain kalau itu orang naik pohon kelapa terus ekspresinya kayak gitu malam-malam menurut gue ini aneh banget ya fix menurut gue ini bisa jadi adalah sosok penampakan yang real tapi gue nggak tahu nih penampakannya beneran ada di Junti Banjar atau enggak so kalau misalkan kalian ada informasi lebih tentang foto ini please bantu gue buat komen di bawah One. yang terakhir ini gue dikirimin sama Ricky jadi ada seorang Tiktokers yang main Randonautica. Kalau kalian nggak tahu, Randonautica itu adalah sebuah aplikasi, di mana aplikasi itu akan membantu lo untuk menemukan glitch di Google Map berdasarkan location dan intention yang kalian masukin. Nah nantinya aplikasi itu akan ngasih rekomendasi tempat-tempat yang sesuai buat lo kunjungin. Tapi justru banyak orang yang nyoba aplikasi Randonautica ini yang nemuin hal-hal yang aneh. Alright, going randomly? and it took us to this park in the middle of nowhere, so let's see what we find. All we see so far is like trees, a bridge. I think we have to go over this bridge and our location's a little down there. What the Oh, what the oh, Should we keep going? What the Oh my God, is she following us? Video yang barusan agak jump scare ya guys, karena di bagian akhir video, sosok yang pakai baju hitam di kejauhan itu tiba-tiba deket banget dan lari ke arah kamera. Dan udah jelas ya, video yang tadi itu bukan penampakan. Itu jelas-jelas orang mungkin temennya dan bikin video kayak gini sengaja supaya viral. Dan beneran aja video ini emang viral banget di TikTok, bahkan video ini sekarang udah ditonton lebih dari 29 juta kali semenurut gua rencana doi buat setting bikin video kayak gini supaya viral ternyata berhasil ternyata bikin video settingan kayak gini ampuh juga ya oke okay guys dan it video kali ini jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya bye bye